apapun yang akan terjadi nanti kau tetap yang ku kagumi hari dan musim berhenti berganti rindu ini tak sembunyikan tawamu hiasi dalam jiwa yang selalu ada waktu jalan Hanya tinggal harapan Takkan jadi ke malam menjelang hati berdebar mawar menghitam kau menari dalam hujan sembunyikan tawamu hiasi dalam jiwa yang selalu ada waktu jadi kenangan memori tentang kita Mungkin hanya logika Coba dengarlah Kau menari dalam hujan Sembunyikan tawamu iasi dalam jiwa yang sangat